Sebetulnya uh, arti keselamatan itu sendiri yang sejak semula ditafsirkan secara itu. Ya. Nah pisah tiga solah-solah yang ditafsirkan Martin Luther. Nah, dari situ semangat protestanis, tadi sudah jelas keliru ya, bahwa apa yang sudah ditafsirkan oleh gereja mula-mula diartikan uh, baru oleh Martin Luther. Maka pengikutnya sampai sekarang hanya mengenal tiga suara itu tadi. Yang sering kita dapatkan yaitu suara struktural. keselamatan dan menurut iman apalagi tradisi. Apalagi tradisi yang sudah diartikan oleh mereka, seperti ada istiadatnya Nemo yang maka di pelekan ke perjanjian lama dan seterusnya, itu ke keliorektur Nah, maka sebetulnya kalau uh, uh, langsung kepada kalimat uh, yang dipertanyakan bagi dalam judul ini, ya. Apakah sekarang keselamatan itu berasal hanya dari RPC dan Sampisit itu? Nah kalau menurut kita, itu artinya iya, kita mengakui kesemuanya itu, tanpa kita bisa pisahkan Yang pertama, bagaimanapun keselamatan adalah inisiatif Allah, maka sebagai anugerah kepada kita, rencananya semula menyelamatkan kita karena kejatuhan eh, agam, kepada dosa Itu tadi Maka ia mengatakan sang putra Yaitu firmannya nya Dan seterusnya Itulah yang dikaitkan dengan anugerah ya Termasuk ya Bagaimana dengan orang yang saat ini Mungkin keliru beriman Entah karena dia tidak sanggup berpikir tentang iman Atau dalam pengaruh iblis Contohnya gitu ya. Itu maka anugerah tadi berlaku Jadi kita tidak bisa mengabaikan bahwa inisiatif Allah ini dapat kita dikte, ya. Tuhan berhak memberikan anugerah keselamatan itu kepada siapa saja, itu jelas, benar. Menurut Katolik juga demikian. Tetapi pihak yang memisahkan kemudian menjadi atau Yang satu, uh, uh, mengatakan tiga sholat tadi ya, hanya iman atau perbuatan Martin Luther. Kemudian pihak lain yang tidak setuju dengan Martin Luther mengembangkan lagi bang, yaitu oleh karena kasih anugerah tadi, ya oleh karena anugerah Allah, katakanlah, maka uh, dia harus mau tidak mau membuat formula mengkaitkannya dengan iman, sekaligus mengambil sembunyi-sembunyi, mencapet gitu, menyolong kalimat dengan perbuatan, maka mereka membuat rumusan karena kasih karunia Allah itu tadi, maka kita semua kan katanya mendapat roh kudus nah dengan roh, roh kudus itu tadi selain beriman maka roh kudus membimbing kepada keperbuatan, nah katanya memang sebetulnya benar juga gitu. tapi kan sama juga kita membenarkan apa yang ambigu sejak awal perpisahan itu ya kita katolik mengakui kesemuanya, lewat iman betul, dan perbuatan iya, termasuk Taksi karunya atau anugerah Allah itu kesemuanya semuanya benar, gitu. Bahkan kalau kita lihat sebagai bentuk pernyataan sebagaimana yang disampaikan di dalam katekismus gereja Katolik, itulah cermin isi dari pengetahuan uh, iman Katolik. Kita mengakui kesemuanya. Ya, di situ nanti dijelaskan mula-mula Allah yang berinisiatif. Itulah bagaimana grace itu tadi bekerja. Anugerah gerah ya, kepada kita. Apakah kita mau menerimanya? Apakah kita mau mengupayakannya? Dan ada yang terakhir, ya, mempertahankannya, merawatnya. Ini perbedaannya ya. Kalau yang hanya percaya iman tanpa harus merawat keselamatan, maka keliru, ya. Begitu juga di pihak lain ada yang percaya dengan amal amal perbuatan, ya. Enggak peduli percaya kepada siapapun katanya itu juga peliru gitu Nah maka kita perbaiki ya gereja katolik sudah berulang kali mengatakan dengan tegas dalam batik Yesus bahwa mulanya kasih karunia ya. kemudian muncul iman maka iman itu harus dirawat dengan apa perbuatan perbuatan-perbuatan yang sudah dia Yesus lakukanlah semua yang diperintahkan Bapak termasuk dalam kurung, ya Yesus sebagai Allah bagaimanapun kan Yesus menginstruksikan perintah-perintah uh, lain, gitu, itu tidak bisa kita abaikan. Kira-kira uh, begitu, bang. Pendapat uh, putra pertama, bang. Iya, terima kasih, paman uh, RT. RT. Ya, bukan RW ya. Gimana menurut abang? Bukan. Belum naik jabatan. Belum naik pangkat. Wah, saya siap jadi <laughs> jadi pendukung ini, paman. Kalau perlu, ya, nanti, saya baik. buat brosur ini di YouTube YouTube ini supaya dipilih aturu Kalau mau tambang dia gimana? Benar nggak saya tadi? Kalau salah boleh koreksi loh bang. Wah keliru. Bukan, la bukan lagi saya koreksi nih. Saya tambahkan malahan nanti nih. Nggak apa-apa bang. -apa, <tuk> apa -apa, <tuk> ada yang dengar kok. kita berdua kok. Oh iya nah, ini jenis. tadi ada yang mau bergabung yang pakai nomor nggak tahu itu nomor HP atau nomor apa gitu ya? Yang penting bukan togel mm -hmm. lah ya. Tapi pakai nomor tadi siapa ya? Saya kurang tahu. E sorry bukan tidak diangkat tapi uh, device not connected connected nah jadi belum ada rencana untuk pembelian tower tersendiri masalahnya oke okay. paman-paman semua di tiktok saya melivekan kembali tetapi tidak terkait dengan di youtube ya jadi tersendiri jadinya ya oke okay, baiklah tidak apa-apa Tetap mendengar juga, ya, cuman hanya muka saya yang kelihatan. Muka yang lain nggak ada. <laughs> Apalagi paman E itu Padre Pio, kan? <laughs> ya, oke. Okay, saya uh, berpikirannya begini, ya. Seperti tadi paman RT, ya. Uh, jadi ketika ada sebuah pernyataan atau, atau sebuah ajaran, ya, uh, di mana baru terbentuk kemudian ya atau di waktu kemudian gitu ya lalu eh, menghilangkan ya oke okay, itu menghilangkan sebagian yang lain dan hanya mengakui sebagian yang lain itu aneh nah ternyata yang memberi nomor kepada saya itu memberi kepada saya ayar nah saya kurang tahu apakah beliau dari penganut itu tapi e, tidak apa-apa kita munculkan kata-kata ini Tapi tolong e, Bapak harus memahami Ini masih device not connected ya Oke ini ayatnya Begini loh e, Jangan sampai Itu kan Alkitab itu tebal banget ya Bapak Ibu ya Ya kan? Dari kitab kejadian sampai wahyu Yang tidak memakai Deuterokanonika belum Deuterokanonika Oke, okay, sekarang apakah kesimpulannya, kesimpulan dari seluruh kitab-kitab itu hanya dengan kata-kata ini? Oh enggak dong Dari mana itu kesimpulannya ini saja? Enggak bisa Bahkan di dalam uh, Kristen Protestan yang mainstream, karena saya dari sana Itu ada namanya konkordansi. Apa, apa arti konkordansi itu, Bapak Ibu? Nah, mungkin Bapak Ibu agak aneh ya, eh, penyebutan apa konkordansi itu. nih saya tunjukkan bukunya ya, konkordansi. Sekarang mungkin udah nggak dipakai, saya saya yakin udah nggak, eh, apa namanya, nggak dipakai ya. Eh, jadi itu supaya kita konkordan. bisa, ya, konkordan. Si. Konkordansi, ya, nah, saya salah ngomongkan ya. karena terlalu semangat. Nah, kurang lebih bukunya, kalau yang saya punya itu e, tua bukunya ya, warnanya e, ah, hijau. 1978 ya. Kenapa? 1978. Iya, yang agak hijau-hijau itu, atau biru ya. Saya lupa ya. Nah, ini nih, kalau sekarang warnanya sudah beda, sudah, sudah lebih baru ya. Nah, kurang lebih ini nih. Oke. Yang saya punya itu seperti ini nih, yang kecil ini nih. Oke, okay, itu ya, kurang lebih ya Oke, okay, saya hentikan dulu ayat ini Karena kesimpulan Alkitab itu bukan hanya ayat itu Ini Nah, kalau kita cari tahu arti konkordansi itu apa Ya, kurang lebih begini Itu adalah daftar kata-kata pokok yang digunakan Dalam suatu buku atau karya tulis Atau mendata setiap kata-kata uh, yang muncul dengan konteks langsung Ya, kurang lebih begini Ketika kita membaca kitab suci Itu kita harus bicara konteks Ya Harus bicara konteks Juga harus bicara Mengenai sejarah Contoh, kenapa harus bicara mengenai sejarah Contoh ya Bapak Ibu ya uh, 1 Timotius 3 Coba saya cek ya, benar gak Saya sedikit-sedikit saya hafal ya Bapak Ibu ya Karena masih belajar juga saya Oke, satu Timotius ya Ini, kalau berbicara konteks itu begini e, Salah satu contoh Ya, bukan berarti saya sudah terlalu hebat ya Jadi saya ini hanya hanya memberi contoh saja <laughs> Oke, ternyata bukan satu tapi dua Oke ya Oke, dua Timotius e, Kenapa salah? <laughs> Ternyata saya belum menguasai semuanya, ya. Jadi, bapak ibu, mohon maklum, ya. Maklum, ya. Oke, kita lihat lagi nih. Nah, ini kalau orang, ya, tidak tahu ayat ini. Coba perhatikan, bapak ibu, ya. Ini juga sering digunakan untuk menyerang gereja Katolik, ayat ini, ya. Dikatakan mereka melarang orang kawin. Nah, coba ya, ini ayat nih, ya. Ini kan surat pastoral Rasul Paulus kepada Timotius ya. Dikatakan di situ ayat 3, 1 Timotius 4 ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin. Nah, ada sekelompok orang mengutip ayat ini lalu memberikannya kepada orang Katolik. Lihat nih, kan terbukti orang Katolik itu antikristus kan? Tuh, ada ayatnya tuh, melarang orang kawin. <laughs> Saya hanya ketawa kalau ada orang hanya nyomot ayat itu Padahal Bapak Ibu begini Ketika, ya ini konteks sejarah ya Bapak Ibu ya Tapi yang lebih tahu banyak para imam ya Oke okay? Satu Timotius 4 itu atau kurang lebih surat pastoral Rasul Paulus dikirim kepada Timotius itu ketika di wilayah keuskupan Timotius, di mana Timotius sendiri adalah seorang uskup, muncul ajaran gnostisisme. Jadi, di sini Rasul Paulus sedang menyinggung ajaran gnostisisme. Makanya, kalau Anda baca ayat 2 nanti dia mengatakan, eh, "Apa namanya?" Ada muncul orang-orang yang mengajarkan ajaran yang menyimpang. Yang disinggung adalah gnostisisme yang muncul, ya tanda-tandanya sudah mulai muncul di wilayah keuskupan di mana Timotius menjadi uskup. Maka surat gembala ini berfungsi untuk memberikan edukasi literasi kepada umat supaya tidak terseret untuk mengikuti itu. Nah, itu contohnya Paman uh, Ivan. Uh, di TikTok uh, ini saya sendiri ya jadi kalau paman mau bergabung uh, lebih baik bergabung di ini di, di YouTube ya oke okay, paman Ivan ya oke okay. nah itu contoh jadi nggak bisa kita ngambil ayat lalu kita comot oh pasti ini menuduh Katolik ini pasti <laughs> pasti ini untuk melawan Katolik ini ayatnya ah ini nih yang keliru sama seperti ayat yang diberikan bapak tadi Ya Oke okay. Oke okay. Nah Ayat seperti ini Coba kalau bapak Membaca dari ayat sebelumnya coba Ini kan kata-kata Petrus Dan juga para rasul yang lain kepada Orang-orang yang mau tidak yang tidak mau percaya Ya kan Konteksnya kan begitu Coba ya saya buka ya Ini mereka sedang bersidang Di konsili Yerusalem Jadi kita harus menempatkan dulu nih konteksnya Oke kita buka ya Paman paman RT Kalau mau eh, Apa namanya Menyetop saya boleh ya kita lihat dari ayat 1 sampai 28. Ini kan konteksnya konsili Yerusalem. Ini, ini kan. Ah, Oke. Okay. Ini konsili Yerusalem konteksnya. Sekarang kita baca ayat-ayat sebelumnya apa isinya. Gitu dong. Baru fair kita untuk menempatkan suatu ayat itu. Konteks sejarahnya adalah konsili Yerusalem sedang mempersoalkan antara orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus dengan memelihara adat istiadat Yahudi dan orang-orang goyim atau non-Yahudi yang menjadi pengikut Yesus itu dulu, ditempatkan dulu itu baru ngomong yang lainnya dan masih ada banyak lagi kalau kalau para Roma lebih tahu tafsir-tafsirnya itu tapi ini saya ringan-ringan saja Nah, sekarang begini, mari kita uh, uh, lihat cerita mereka. Oke, ini diceritakan ya, dari ayat 1 ini ya. Uh, mereka datang, ya Rasul Paulus, Barnabas, mereka datang, kemudian uh, dari ayat 1 sampai 5 ini, kemudian mereka uh, bercerita, terutama ayat 5 dikatakan, oh ada golongan ini. Uh, kemudian mereka menjadi golongan Yahudi, menjadi pengikut Kristus, tapi mereka mempertahankan. Ada istiadat Yahudi ya. Akhirnya Setelah mereka ngomong-ngomong Istilahnya ini mereka ngopi-ngopi dulu lah gitu kan? Ya kan Bukan begitu Paman RT Ayat 1-5 itu mereka ngopi-ngopi dulu Ya kan Nah makanya dikatakan Di ayat 6 itu kan Ah, ini bahasa galuh sekarang ya Bapak Ibu Jangan diartikan benar ngopi nanti Santai aja kalau kita memahami sesuatu Bapak Ibu jangan terlalu keras Nah Kemudian di ayat, di ayat 6, ternyata akhirnya mereka bersidang. Oke, okay. Setelah mereka bersidang, Bapak Ibu, ternyata mereka masih belum menemukan juga suatu pernyataan keputusan. Maka berdirilah Petrus. Nah, ya kan? Berdirilah Petrus sebagai pemimpin dari para rasul itu. Dia membuat sebuah pernyataan. Dan ternyata pernyataan tadi di ayat 11 itu, itu pernyataan Petrus. Tapi tidak hanya di ayat 11 itu yang harus diambil. Karena dari atas itu ada. Ada. Di ayat 8 kan sudah ada tuh. Lihat di situ. Di sini juga sudah berbicara kasih karunia. Kenapa? Coba ya. Dan Allah yang mengenal hati manusia. Manusia itu kan bukan hanya satu. Di situ tidak dikhususkan. Kepada orang yang dipilih. Hanya itu yang selamat, yang lain ke neraka. Di sini disebut manusia. Manusia itu kan sebutan untuk... Keseluruhan tidak disebut secara khusus. Nah, coba perhatikan. Yang mengenal hanti manusia dikatakan telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Nah, ini kasih karunia tentang keselamatan itu ditawarkan kepada manusia. Gak bisa mengatakan hanya terbatas kepada kelompokku kelompokmu tapi ditawarkan kepada semua orang pertanyaannya siapa yang mau menerima? itu itu yang penting itu yang mau menerima pastinya dia beriman setelah dia beriman, apa yang harus dilakukan? iman itu menjadi sempurna melalui perbuatan itu kata Rasul Yakobus. jelas kan? nah nah sini jangan hanya mentok di sini, dan seolah-olah perbuatan tidak perlu. Kenapa perbuatan perlu? Ya, bertentangan nanti dengan ajaran Tuhan Yesus. Kalau perbuatan ini nggak perlu, ya kan? Ya, ibarat nggak usah kerja, nanti duit jatuh dari langit, doa aja terus, kurung aja diri di rumah. Kan, ibaratnya begitu. Ya udah kasih karunia kok keselamatan itu ngapain lu susah-susah ke gereja? Toh perbuatan kamu ke gereja nggak dihitung juga. Apakah seperti itu? Jadi jangan dipertentangkan saudara-saudariku. Makanya nanti di sini dibahas mengenai perbuatan nih. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Nah, mencari Tuhan ini perbuatan bukan tindakan bukan. Tindakan saya mencari ajaran katolik juga perbuatan loh Sampai saat ini menjadi, saya menjadi katolik itu karena saya mencari loh Ya kan? Ya tentu kita tidak bisa mengatakan hanya inisiatif saya, enggak Karena terkait dengan tadi, ini loh ditawarin ke kamu, kamu mau enggak? Keselamatan ditawarin ke kamu loh, kamu mau enggak? Ya saya mau, makanya saya, saya mencari dengan apa? Saya mempelajari, gitu loh sederhananya ini mencari, mencari itu Kata kerja kan Ya kan Nah Oke Jadi nggak bisa Hanya Ngutip satu ayat Lalu kemudian untuk membantah yang lain Itu namanya mengkontradisikan kitab suci Maka jangan heran Bukan orang lainlah yang merusak kitab suci kita Tapi kelompok-kelompok yang mengajarkan semacam itu itu yang merusak lah di dalam tadi kan ada kasih karunia oke okay. tapi juga ada perbuatan lah gimana dong ada iman tadi saya sudah katakan ilustrasinya adalah seperti anda punya baju tapi anda nggak mau pakai celana atau anda punya celana nggak pakai baju ya nggak tahu deh paman rt gimana menurut paman Eh, susah menjawabnya kalau nggak pakai baju, nggak pakai celana, ya ngukil, Bang. Itu berarti etika, etikanya nggak aneh etikanya nol juga. Terus manusia atau binatang nggak ada bedanya, Bang. Nah, itu dia. Nah, <tik> Silakan, uh, nambahkan boleh ya? Ya. Tadi ada yang saya lupa, Bang, mengkaitkan uh, iman, perbuatan, sdk, Itu pernyataan-pernyataan. SMA A, dalam kota Ya belum itu pertentangan, tetapi itu nanti saya jawab belakangan, atau mungkin Bapak Ibu juga bisa menyimpulkan nanti, ya. Tapi dari ini dulu Bang, pertanyaan uh, taman kita, Cipta Teknik Cirebon, ya, dia mengatakan bahwa kalau dijelaskan kenapa surat paulus lebih banyak dari surat Katolik? mungkin punya referensi, Nah, makasih pak katanya nah, dari dari situ dulu kita berangkat ya nanti tolong diingatkan apa hubungannya dengan kesejahteraan karunia, iman dan perbuatan. Uh, jadi begini ibu bapak, kalau kita uh, ini kan bukan pengajaran uh, formal ya, jadi saya sampaikan sesuai pengetahuan saya masih kalau masih ingat dan kalau ada salah-salahnya mohon gitu. jadi uh, mengkaitkan uh, pernyataan paulus tentang hanya oleh karena iman ya. kemudian oleh karena anugerah atau kasih anugerah kasih karunia dan anugerah alarah itu yang terkenal oleh paulus, kemudian apakah harus dipertentangkan dengan pernyataan Rasul ya paulus bahwa perbuatan justru juga harus ditimbulkan harus diupayakan dilakukan, tadi ya merawat selamatan dengan perbuatan juga, bukan hanya iman nah kita lihat bahwa secara singkat ya tentang Paulus menjawab pertanyaan tadi tentunya begini Kalau kita melihat sejarah dari Paulus ya Beliau ini sebelum menjadi rasul ya Beliau adalah seorang Yahudi yang tuen, paten, jagoan ya Dia jago tentang hukum-hukum Taurat, tentang budaya Yahudi dan seterusnya Itu nampak dalam kitab secili bahwa ia murid dari Rabi Gamaliel ya nanti panjang nih ceritanya nyuruh, Ibu, tapi yang jelas kita langsung masuk ke pertobatannya ya bahwa dia sangat menghargai panggilan Kristus ya melalui uh, penglihatan yang membutakan mata dia ya sehingga dia sangat mengutamakan perihal ini anugerah ya rahmat kasih karunia dan semua uh, kait uh, homonim yang itu ya jadi Memang Paulus sangat menghargai keselamatan yang diberikan Kristus dengan misteri yang dia lalui, ya, dengan mulai mengenyak murid-murid Tuhan, dia ya, naiknya bertobat. Nah, itu bukan dari kelompok 12, ya, yang semula memang bersama-sama dengan dia, Yesus, ya. Maka Paulus pun tidak diangkat pada waktu itu untuk menjadi pengganti, ya, dari. Uh alihudasnis karya, ya. Tetapi di dalam Kitab Suci juga kita mengenal bahwa Paulus dikhususkan Kristus kepada bangsa-bangsa non Yahudi. Nah ini yang menariknya Jadi ketika uh, Paulus, ya, seorang yang jago Yahudi, justru di, dikirim ke bangsa-bangsa lain. Ingat bahwa Yahudi, eh, maaf, uh, uh, Paulus juga seorang pendidik, ya, orang yang berpendidikan besar. Di Yunani, sebelum dia, uh, uh, apa namanya, Jadi dia lahir, berkeluarga di Roma, berpendidikan Yunani, kemudian juga seorang Yahudi yang taat di bawah bimbingan Rabi Gamaliel itu, oke, lengkap. Nah, ketika Paulus menyadari bahwa dia tertolak di mana-mana, maka ia mulai mengarahkan kepada bangsa-bangsa lain, ya, yaitu pagan, yang semula dimaksudkan dengan Roma, maka kita suci juga mengkaitkan bagaimana misteri Allah ini ya, menjadi satu kesatuan yang berlangsung secara bersamaan ingat bahwa ketika itu hanya ada Roma dan uh, Yunani itu apa bang? Ibu kotanya yang menjadi pusat Aten. dunia ya, ma ya. maka kalau ada istilah pergilah sampai ke ujung-ujung bumi artinya ujung bumi itu hanya dikenal waktu itu adalah Roma Ya, sebagai pusat budaya di tempat lain. Ya. Nah, jadi, pengertian mereka sampai uh, apa namanya Rasul Paulus itu harus ke Roma selain dari ditargatan dan sebagainya, itu juga maksudnya satu kesatuan buat, ya bahwa ada misteri mengapa harus ke Roma semua berangkat. Terusnya juga Petrus punya, punya pengalaman pribadinya abis sendirinya. Kemudian, uh, Rasul Paulus memang kalau kita lihat, dia sangat aktif ya, karena pertobatannya, dia sangat aktif, ya. Dia ingin bahwa Yahudi itu harus percaya kepada Kristus, Sang Mesias, gitu. Kemudian, dia juga ingin setiap orang non-Yahudi juga diselamatkan. Maka bahasanya, nuansanya selalu ramah, anugerah, kasih karunia, gitu, ya. Berbeda dengan Yakobus Nah, makanya, itu tadi yang nanti arusnya Bapak Ibu bisa simpulkan. Nah, kemudian, Uh, perihal perihal surat-suratnya tentu sebagai yang terpelajar ya Paulus sangat memahami tentang logika teologi surat menyurat itu sudah alasan dia ya perilaku kehidupan dia itu hari-hari waktu itu sebagai Yahudi yang uh, besar di Yunani waktu itu kota atau daerah maju ya nah terus melilah dia memberikan kayak semacam bocangan ya imbauan, kemudian bimbingan-bimbingan, dan sebagainya. Maka surat-surat apostolik, eh, surat-surat pastoral dia, ya, banyak sekali nuansanya membimbing maklumat. Ya Pada waktu itu, kan, tanda petik dia aktif itu artinya dia sudah menjadi banyak tempat, termasuk Arab. Dia ya, Di Arab disebut bolos. Ya. Nah, disitulah makanya, kita banyak sekali mendapat pengetahuan, ya, dari surat-surat yang dia buat, kepada Setidaknya selain tekanan terjadinya, ya, ya. Yakobus uh, Timotius, kita nah, makan Yakobus. Maksudnya apa, Pak? Aduh, lupa saya. Maaf, gak <ganti> lupa. Apa, <ganti> yang sama-sama berangkat dengan dia, kemudian berpisah, itu siapa? Rasul. Jawa? bar Barnabas, Barnabas, nah, itu harapan sekerjanya, kemudian kepada asistennya Timotius, dan banyak orang. Ya. Nah, yang paling penting dari e, cerita pengantar itu tadi dia ya, bahwa surat-surat Paulus tadi memang e, sangat layak untuk dijadikan pengajaran ya. dan banyak jumlahnya pada waktu itu kalau kita kelompokkan ya sesuai dengan nama suratnya kita tahu kan dia membuat surat ke Tesaloniqa ya pada Umat ya kalau kita bicara Umat atau Jemaat itu gereja ya itu berarti sudah gereja yang apostolik tadi dari 12 rasul ya sama pengajarannya. bahkan diajarkan itu secara lisan katanya dan seterusnya. Nah, kemudian ke Tesalonika, Galatia, Korintus ya. kemudian ke jemaat Roma juga ya, yang di Filipi, Kolose, Efesus, Ibrani uh, uh, itu kurang lebih ya. Nah, di kita dapat melihat bahwa titik berat apa sih dari masing-masing surat yang disampaikan itu jelas ada, ada yang diinginkannya ya Itu ada yang tentang pengajaran kehidupan Kristen Kemudian tentang akhir zaman Tentang apalagi bang, bantu bang agar orang oh, ini tentuah Tentang komunitas ya, komunitas bagaimana hidup sebagai Kristen ya Termasuk juga direkam bahwa dia juga yang percaya Ekaristi ya Nanti terpanjang bagai urusan kemudian ada lagi yang tentang itu tadi iman. Nah iman ini yang pengajarannya khususnya kaitan dengan seperti tadi kita katakan ya bahwa Paulus merasa betul-betul uh, dianugerahi ya iman gitu Dia sebagai Yahudi seharusnya kan tidak percaya airan tanpa petik ya yang Yesus dikatakan membaharu tanpa petik hijab, <laughs> ya budi kan gitu tapi uh, dia juga rabi gitu ya